Okay, pak. dengan bapak siapa pak? dengan diet hari ya hari ini kegiatan apa aja pak? kegiatan apa aja hari ini? dalam rangka apa? dalam merangka dengan uh, kegiatan dengan adanya kegiatan ini harapannya seperti apa dengan adanya kegiatan ini pak nah, harapannya seperti yang di daerah itu anggota-anggota yang sampai ada yang seperti yang di di dalam rapat nah, satu, satu anggotanya itu punya kayak, oleh ini, Ada lain mungkin yang hal yang ingin disampaikan pak tambahan? Tuk -tuk. Nah, siap terima kasih pak. Okay. Hari ini kegiatannya apa aja nih? Oh, maaf dengan bapak siapa dulu? Eh, saya di Kusmayadi, saya selaku sekretaris umum perkumpulan masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat. Ya, kegiatan agen hari ini apa aja, Mbak? Uh, hari ini atas petunjuk dari Ibu Komo, Ibu Bunya, bahwa kita di sini mensikapi uh, adanya kegaduhan pasca diterbitkannya uh, kepuk surat keputusan dari Kementerian PUPR nomor 1410 tentang Uh, ke, uh, asosiasi yang terakreditasi. Uh, ini menimbulkan polemik di daerah di lapangan. Tentunya kita sebagai pelaku uh, usaha jasa konstruksi, anggota kita di daerah, baik di uh, profesi maupun badan usaha, banyak yang gaduh, yang banyak yang galau karena menyangkut ada yang mengatakan SBU-nya tidak berlaku. Ada juga yang mengatakan asosiasinya dibekukan. Nah itu kita ingin mengklarifikasi bahwa informasi itu menyesatkan, cenderung salah. Karena keputusan Kementerian PUPR ini tidak serta-merta berlaku hari ini. Nah, tentunya ini harus ada teknis selanjutnya. Di antaranya harus mendirikan LSBU atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Harus ada mendirikan LSP atau lembaga sertifikasi profesi Adapun asosiasi yang dinyatakan lolos oleh Kementerian KPR Lolos akreditasi Itu hanya berhak untuk mencalonkan sebagai pengurus LPJK Yang akan diseleksi Kenapa? Karena kepengurusan LPJK ini akan berakhir di bulan Desember tahun 2020 Itulah harus diisi nah, sementara asosiasi yang tidak lolos akreditasi pun masih memiliki kesempatan pertama kesempatan di masa sanggah kalau ada yang keberatan karena dinyatakan tidak lolos yaitu kurang lebih dua minggu sejak keputusan dikeluarkan kalaupun dinyatakan masih tidak lolos di masa sanggah ada pendaftaran akreditasi tahap selanjutnya yaitu nanti pada bulan Januari. Jadi kalau asosiasi yang sudah lolos di saat itu sekarang boleh mengajukan pendaftaran lagi. Nah, kita di kepengurusan perkumpulan Masyarakat Jasa Kota Jawa Barat ini tadi kita bersepakat akan mendorong kepada LPJK Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi, memberikan surat dalam bentuk apapun itu surat edaran ke daerah terutama ke dinas terkait di kabupaten kota bahwa wacana ataupun ada isu SPU dibekukan atau SPU tidak berlaku itu salah. SPU itu berlaku sampai masa habis sesuai dengan tertera di SPU-nya. Yang kedua bahwa asosiasi yang tidak terakreditasi tidak dibekukan, boleh beroperasi. Gitu, karena belum ada LSPU sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Barangkali gitu, jadi perkumpulan ini adalah para kumpulan asosiasi baik jasa konsumsi, usaha, badan usaha maupun profesi Kita tadi bersepakat akan mengklarifikasi isu-isu yang menyesatkan tadi Ada beberapa elemen masyarakat ataupun bahkan mungkin ada dinas yang memberikan statement yang menurut saya tidak tepat Itu barangkali yang bisa saya jelaskan resume atau kesimpulan dari rapat ini pertama uh, dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap uh, asosiasi seperti apa Pak? Mengenai dampak dari pandemi COVID-19 itu sangat besar. Kami selaku pimpinan asosiasi banyak uh, kelompokan dari anggota kita, dari badan usaha pembinaan kita. Pertama, mengenai banyaknya pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dipendi. Bahkan ada yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, sudah selesai, tapi pembayaran dari pihak owner, dari pihak e, pemerintah yang ditunda, karena anggarannya tersedot ke untuk penanganan kopi. Sangat dampaknya sangat besar. Sehingga jujur banyak anggota kita yang pelap Sebetulnya sebelum usai... Pandemi ini kita disibukkan dengan harus mempersiapkan diri ikut seleksi akreditasi asosiasi. di mana di dalam akreditasi persyaratannya juga cukup berat. Harus ada akutan publik, harus ada BPJS Ketenagakerjaan, yang mana itu kan mengandung biaya. Otomatis lah ini akan menjadi beban buat e, kami selaku pelaku itu saja. Hmm. mewakili para jasa konstruksi Pak harapan eh, para jasa konstruksi kepada pemerintah seperti apa? harapan kita begini pertama mengenai antisipasi dan mengatasi masalah COVID saya berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki kepastian dalam penanganan di dalam eh, mengatasi COVID ini tidak seperti kemarin dibuka, kemudian ditutup kembali. Ini kan berdampak, jadi ada kepastian dan ada schedule yang jelas. Kemudian mengenai eh, apa yang menyangkut dunia konstruksi, ya, seyogianya lah. perusahaan dunia konstruksi anggarannya jangan semuanya dipakai untuk kepentingan COVID. Kasihan juga lah para... Pelaku usaha satu konstruksi. Mereka modal kecil. Bayangin kalau mereka sudah bekerja, sudah menyesuaikan pekerjaannya, ternyata pembayarannya terpending gitu kan? Karena alasan dan anggarannya dialihkan ke COVID. Ini kan tidak adil. Mereka harus diperhatikan. Sementara mereka juga harus menanggung beban bunga bank, harus membayar para pekerja. Ini juga harus jadi perhatian pemerintah. Untuk kedepannya bagaimana jangan sampai ada korban-korban yang menyangkut masalah per, uh, usaha jasa produksi menjadi korban pelaku pelaksanaan. Kasian mereka modal-modalnya kecil, belum terbayar oleh pemerintahan gitu karena dialokasikan itu sangat berat. Hmm. Oke, okay. barangkali ada yang tambahan mungkin dari bapak terakhir. Ya tambahan begini, saya berharap untuk uh, karena ini menyangkut masih dalam wacana akreditasi asosiasi saya berdiri pesan kepada Kementerian PUPR e, di dalam rangka menyeleksi asosiasi ini harus terbuka transparan dan profesional jangan sampai menimbulkan polemik adanya asosiasi yang merasa dianaktirikan adanya asosiasi yang tidak diakomodir yang lolos hanya apa asosiasi besar aja ini juga tidak adil. Kita dulu sudah bersepakat dengan e, munculnya diberikan kesempatannya pasca reformasi asosiasi berkembang. Tujuan pemerintah bagus baik yaitu ingin membina supaya asosiasi lebih profesional. Tetapi jangan pula menutupkan asosiasi-asosiasi kelas menengah ke bawah ini tertutup, hanya asosiasi besar aja yang yang dianggap lolos. Ini tidak adil karena masing-masing punya hak untuk untuk ber, ber, ber, ber, berkarya, berorganisasi ber, ber gitu kan. Nah, supaya mengir, meng, meng, apa, menghindari adanya monopoli. Kalau terjadi lagi monopoli seperti halnya zaman dulu, ini akan memberatkan masyarakat, pelaku jasa untuk akan beban lebih besar. Saya setuju, saya sepakat kalau pemerintah melalui kementerian pupr ada rencana membina asosiasi supaya lebih profesional. Saya setuju itu, tetapi jangan pula ada keberpihakan seolah-olah hanya asosiasi kelas besar aja yang diperhatikan, yang diawasi kan. itu aja pesan saya dari, dari. Oke, siapa? Terima kasih. Nanti di edit lagi. Kalau barang Ya, Kalau uh, saya pikir begini, karena per hari ini kita masih berasumsi, musim, jadi masih di transisi. Itu kan belum ada, uh, utang putihnya belum ada. Artinya, tetap saja kita uh, untuk saat ini, sampai ada kepastian segala macam ya, kita masih uh, ini pergumulan ini aja dulu. Seperti apa komediannya uh, ya? Setelah semua terjawab. tapi teman lebih, lebih konkrit ya artinya kita jangan dulu mengandai-andai karena kebijakan pemerintah, apa, pemerintah e, belukai juga kelihatannya juga masih labil dengan adanya desakan-desakan ini saya pikir juga ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan jadi itu masalah tadi yang kita bahas saya pikir itu hanya menjadi wacana untuk terus kita perdalamin dan kita akan bahas di forum selanjutnya ya Oke. Eee, mengenai tadi ya, mengenai mengenai apakah nanti kita akan bergabung gitu ya, ke LSPD yang di sini. Ya, ya, ya. Saya pikir kemudian nah, saya lah baik kawan-kawan mengenai ini saya pikir sudah ada titik terang kesimpulannya yang kita bisa ambil dari pertemuan ini. Kita akan bikin statement media dialter dan memberi atas Mengatasnamakan masyarakat desa-produksi Jawa Barat. Kemudian kita akan berkirim surat, baik ke Gubernur untuk mengajukan audiensi, dengan tetap mengasramakan kita sebagai asosiasi yang terkumpul di dalam e, pertemuan ini. Juga kita akan mendesak untuk berkirim surat untuk kepada dinas-dinas di itu yang tercatat. Kemudian ada di agenda selanjutnya, yes. yang menurut saya ini sangat urgent, kita sama-sama sikapi. Dengan akan berakhirnya LPJK tingkat nasional dan tingkat provinsi di bulan Desember dan sudah ada surat dari LPJKN kepada LPJK provinsi yang kita juga mendapat tulisannya mengenai adanya pemberhentian atau pengakhiran sumber daya manusia dan aset di LPJK.